Ucapkan terima kasih kepada warga Minang dan semua pihak yang telah membantu jalannya acara. Jalan ini satu saya mohon dihalalkan segala sesuatu yang terkait pada diri saya karena saya dengan orang Minang ini sudah kenal jauh. Sejak...